Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beta Ada, ada Revolusi, Revolusi. Merdeka 100% Kurang semangat Apa kenapa belum makan kalian? Oh, belum oke okay. Beta Satu komando Revolusi, Revolusi merdeka baik. baik pada hari ini tepat tanggal 10 November 2022 berarti kita komunitas ini sudah ada lahir tujuh tahun tahun 7 tahun ya Yaitu 10 November 2015 nah perjalanan mas. 10 November sampai 2015 Lagi 10 November 2015 Sampai 10 November 2017 Ini peta ini jatuh bangun belum terbentuk seperti sekarang Nah ini biar tahu sedikit sejarah Jadi saya sama Bunda itu pindah dari kos-kosan-kos-kosan kos selama 16 kali di wilayah Jabodetabek karena ada kekhawatiran jika beta tetap mengusung sistem ekonominya maka ada yang khawatir terhadap sistem ekonominya contohnya apa? Contohnya di warung peta kita di sini yang satu ini Ibu-ibu yang pernah gabung di warung peta di sini coba Ada di sini Ada Coba angkat tangan Yang pernah gabung dalam tabungan peta Oke turun Saya mau tanya ini Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan, tangan, tangan. tangan, tangan ibu-ibunya Yang ikut dalam peta, kemarin. peta yang kemarin Yang ikut warung Oke. peta Akhir Semuanya ya Masya Allah. Oke Saya mau tanya ibu ini di saat gabung ke dalam warung peta sistem peta, apakah uangnya bertambah setiap hari? Uang bertambah setiap hari, bukan berkurang. Ini baru di sekitar kita. Artinya kalau setiap orang ingin uangnya bertambah setiap hari, dan itu adalah kontrak manusia, kira-kira tutup tunggak kira-kira Bambang itu tutup tak? Tutup karena dia pasti hitung. Enak kalau gabung di komunitas peta wajah pertama tiap hari. Kalau di bang, nah, ada berapa ribu bang untuk jenis ini? mau BCA Mandiri semua kan tutup. Kenapa? Rakyat akan bergabung di komunitas peta di desa masing-masing itu pertama. Yang, yang kedua. Kira-kira kalau ibu masih seperti kemarin, belanja di warung peta masih eh, belanja di warung sendiri. Apakah Alfamart bisa tutup? Indomar bisa tutup? Mall bisa tutup? Bisa? Ini kekhawatiran mereka. Kekhawatiran apa lagi? Di saat rakyat sudah tahu penabung dan punya duit dan bersatu mengatakan kita rakyat Indonesia bersatu mengelola sumber daya alam rakyat sebagai investor oh banyak negara asing tidak setuju karena sebagian besar sumber daya alam kita sekarang investornya adalah bangsa asing nah coba rakyat sebagai investornya karena itu amanah ini pergerakan kita Kayak saya Saya ikut dalam peririsan politik sebagai Orang yang diminta memimpin peta Bukan hanya sekedar sebagai ikut-ikutan, sebagai relawan Bukan Saya punya misi Saya punya misi Misi terkait ekonomi Ya contoh, pada Pilpres 2019 lalu, mungkin di sini ada perempuan Bajogoi, oke Tapi waktu saya jadi relawan saya punya misi Ya salah satu misi saya adalah mendorong pemerintah menciptakan pabrik mobil nasional yang sahamnya dari rakyat Indonesia kalau tidak ada misi saya, ayat, ayat, ayat, saya tidak mau ikut relawan-relawan begitu. Makanya kemarin besar, kedepan pun sama, kita akan dorong yaitu bagaimana kita menciptakan produk bangsa sendiri, bagaimana mengulas sumber daya sendiri. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan yang menonton ini memilih presiden hak setiap individu. Tapi, saya katakan, pilihlah yang punya cita-cita, pilihlah calon pemimpin yang memiliki misi, yaitu rakyat Indonesia sebagai investor, bahwa kita akan menciptakan produk, -produk dalam negeri kita sendiri, bahwa kelak kita yang mengelola bahasa sendiri. Pilihlah itu, yang punya subisi dengan kita, walaupun tidak 100%. Setuju ibu-ibu? Nah, ini serangan udara ini. Serangan udara. makanya kalau ibu-ibu tempat acara. itu Duduknya paling depan dan di tengah, jangan di belakang dan di pinggir. Ini risikonya. <tuh -tuh, di situ penuh nggak itu rumah itu di situ. Ibu-ibu itu, suruh masuk suruh masuk ke situ, ke rumah itu ke sini. Eh, wah tidak apa, jangan marahi Tuhan ya kalau hujan berkah ini nah ini serangan udara ya oke saya ibu ibu ya jadi perjuangan ekonomi peta tetap misinya tidak berubah libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang miskin di atas tanah air ini itu ada tulisannya di balik rumah itu ada di sini karena kalau itu sudah rakyat dilibatkan sebagai investor ya. Yang tiap pekerjaan tetap dapat duit dari hasil Bagaimana kita dalam pertambangan Dan, dan kita sudah praktekkan di level 1 dan di level 2 Menciptakan produk-produk Jadi kalau kita berorganisasi Saudara-saudara semua yang mendengarkan ini Berorganisasi itu tujuannya banyak Selain menambah saudara Tapi lebih baik lagi melukarkan ekonomi bukan hanya kumpul-kumpul habis duit tapi bagaimana ngumpul bisa mengumpulkan duit nah itu kita sudah perhatikan di sistem ekonomi ini nah kita tetap arahnya ke sana. kalau cuma gaya-gaya ya udah punya duit beli baju mewah tampil di mana mana udah gaya-gaya tapi dompetnya tipis susah jadi ini, eh, saya di HUT ini makanya saya katakan kita temanya tahun ini adalah Bersama membangun bangsa apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya Apapun partai politiknya, apapun ormasnya, apapun pilihannya dalam perusahaan berbeda-beda Kita di komunitas inilah tetap Bersatu Membangun Ekonomi Bangsa Nah, ini kembali ke Nah, dulu banyak propaganda peta yang jalan. Nah, kita hentikan dulu warung karena saya masih mencari aplikasi yang terbaik. Ya, jadi sabar Bu ya. yang kemarin sudah bergabung kemudian saya hentikan tunggu aplikasinya. Karena aplikasi yang saya rancang adalah, di saat siap kita belanja, jam 12 malam tekan enter, pembagian uh, pembagian keuntungan itu otomatis korek ini masing-masing. Ini sedang uh, kita lagi cari programnya. Nah sekarang yang berjalan adalah komunitas Omas Goim Veta. Ini yang sekarang berjalan dan terus berkembang saya lihat. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu, peganglah Omas Ibu mulai dari yang 0,025 gram 0,01 gram dan sebagainya ya karena dengan begitu insya Allah kita pijat-pijat saya pernah berpikir jika setiap jiwa rakyat Indonesia kelak dari sekarang ini dia mau yang 0,025 yang 0,1 satu-satu kumpul di tiap orang satu orang, satu jiwa, satu kilo kemas Gelap jumlah penduduk 300 juta rakyat Indonesia Berarti bangsa ini memiliki kekayaan emas 300 juta kilo Kalau rakyatnya sudah memegang itu Semoga ke depan muncul sebuah bank yang dibuat oleh pemerintah Siapapun pemerintahnya Yaitu bank investasi rakyat Indonesia Mana Bang Pakai uang rakyat, bagi hasil mau buat mobil, mau buat pesawat mau buat apapun ada saham rakyat maka semoga kena, kena. muncul lahir pemimpin di negeri ini yang berpikiran seperti itu yaitu menciptakan bank investasi rakyat Indonesia masukkan mau 5000 ribu kah mau 10.000 ribu kah yang penting ikut nah, ini skala strategisnya jadi bangsa ini tidak perlu lagi bingung mencari investor, tidak perlu lagi bingung mencari uang untuk membangun negeri ini. Nah ini ibu ya, jadi sekarang yang belum bergabung dalam komunitas Omas Kompeta, bergabunglah. Saya mau cek dulu ini, ibu-ibu yang sudah masuk dalam komunitas Omas, coba angkat tangan, boleh ya. Yang sudah ada Omas Kompeta di rumahnya. Orang? <SILENCIO> eh. <SILENCIO> angkat tangan aja budi Roland tahu kita sudah kaya gitu loh okay, okay, tidak ada yang penting punya mas dulu ini pribadi saya saya ceritakan kepada siapa punya penonton ini saya sama istri pindah 16 kali pindah dalam 5 tahun Pas di mata terakhir saya bilang, mulai menabung, nabung apa? emas. Mulai dari yang 0,05, cita-cita kita masa ini punya rumah aja. Secara logika bunda berpikir, kapan bisa punya rumah? rumah? Nabung aja, ada 5 ribu, sempam Rezeki lain datang sendiri, adalah rumah. Saya bilang sama Ayah, Anda, kamu, belajar ada jari nol Akhirnya beli rumah kedua belakang, emas dijual lagi. Belah mulai lagi, mau satu ambil aja di belakang. Lama-lama, kalau begini LPS ini, saya beli. Amin. Itu saya, contoh kedua, mana Aris? Ini bujangan dulu, dulu. bujang. Buja, buja. Setelah ikut saya, Aris, mulai kena pengemas emas Dari emas itulah, dia terkumpul, bisa menikah Menikah sama, sama istrinya Yaris, kalau tidak ada emas, duit habis terus Terus dp rumah, ngambil rumah, dari, oh, dari asal-masal ke emas juga Emas ya Yakinilah, ada emas di rumah walaupun kecil Rejeki lain akan emas banyak lagi cerita-cerita begitu -cerita. nah, ini jadi yang belum punya emas, yang pasak atau punya emas, yang 0,025 harganya sekarang. 38.000 bu, beli simpan aja itu emas karena dia accept, tahu harganya naik. Kalah, kita punya tabungan. Semoga kalau bukan kita keturunan kita akan menjadi investor dalam membangun ekonomi negeri ini. Tapi kalau tidak ada tabungan pun, ada yang bilang Pak makan aja susah, apalagi nabung, benar gak? Eh kalau mengikuti selera perut, satu miliar juga habis. Paksa kan? Ini, ini komunitas kita. Dan terakhir, ini sudah masuk tahun politik, politik. Kalau saya dengar Jokowi Kumari ngomong Sekarang ini sudah masuk tahun politik Itu Presiden Republik Indonesia yang berbicara Sekarang Presiden Peta Satu komando juga berbicara hampir mirip-mirip sama Wahai Jadi saya juga punya rakyat, namanya rakyat Peta Cuma kalau pejoknya rakyatnya rakyat Indonesia kan? Nah, kalau saya rakyat PETA lah Begini-begini punya rakyat juga Ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Arab Saudi Ada di LDS Ada di Aceh Punya rakyat Saya satu-satunya presiden di dunia yang tidak dicoblos Benarkah? Benar! Saya tidak pernah dicoblos jadi presiden Mau itu cuma dua orang pengikut saya, saya tetap presiden PETA kata. Mungkin ibu-ibu bubar, saya masih punya anggota Bunda, anggota saya, sama anak saya, dua orang Saya presidennya Dan satu-satunya presiden di dunia yang tidak digaji eh, Cuma saya, presiden peta Jadi ini tahun politik Saya minta tolong Kalau beda pilihan kelak Dalam putres Komunitas peta harus menjadi contoh dan suri taulana bahwa boleh berbeda dalam pilpres, tapi masih bisa duduk sama-sama, masih bisa bercanda, masih bisa ngopi-ngopi, masih bisa seperti kehidupan seperti sekarang. Apakah kita siap menjadi contoh itu? Siap ya? Siap. Karena Bisa jadi. Di sini ada pendukung Pak Prabowo, di sini ada pendukung Pak Anies, di sini ada pendukung Pak Ganjar, walaupun tidak ada yang pendukung saya. Tidak ada masalah Jangan ribut seperti kehidupan normal Dan seperti mereka-mereka yang yang mengaku dirinya kampret Jangan, kita bukan itu Itu nama-nama yang tidak baik Setuju? setuju Karena saya sudah melihat ini Ini Pak MPS kemana? Pak Prabowo, Pak Anies, Kak, Pak Kakak kan Begitu kan? Nah, jangan ikut yang begitu-begitu yang jelasnya jangan ribut. Nah. kalau saya, saya kan kepada bisnis saya, terkait ya, sumber daya alam dan ekonomi. Jadi siapa pun yang lantang mengatakan kita produksi bangsa sendiri gila, gila. kebutuhannya, sumber daya alam itu Nah, berarti saya ada di situ. Tiap. Setuju, setuju. Tapi yang tidak pernah mengatakan sumber daya untuk rakyat, menciptakan produk dalam negeri, saya jauh dari itu. Maka silakan lihat toko-toko yang mau maju presiden yang selalu berbicara sumber daya untuk rakyat. Kita akan memproduksi al alat-alat kita sendiri. Lihat aja siapa yang ngomong, berarti saya ada di situ nanti Berarti memang mereka berpikir untuk rakyat. Setuju? Setuju? Itu saja kalau saya. saya. saya. Demikian ibu ibu karena ibu. saya juga udah lapar. Par. Ukuran ukuran ibu lapar Bisa saya lapar. Kalau oh, saya lapar apalagi yang nonton saya pasti lebih lapar. Karena kalau saya sudah mulai goyang berarti di bawah sudah pingsan Nah sebelum itu terjadi saya mau akhiri ceramah. Apa? Pilato eh, kau rasi kacerama ka, apa kan namanya? Ya jelas ngoper-ngoper lah bagitanya. Ya terima kasih, ya ini juga saya ini Setiap ada acara beginian, hadir ibu-ibu sama anak-anak Bapak-bapaknya gak tahu kenapa datang kerja lah Memang ini kalau ini lebih beda dekat ibu ibunya dari beberapa bapaknya karena kalau ibu ibunya bilang ah, eh suaminya ikut A, ah, itu benar itu sinetron, suami saya minta istri. Beda dengan DPP, istri-istri takut sama suami. Kubali, <guluh> kubali, ya kan? Ini saja terima kasih ya tetap jaga persaudaraan. Sepeta adalah nasionalis apapun suku, agama, ras, etnis, golongannya kita telah bangsa Indonesia saling tolong menolong royong, jangan mengkotak-kotakkan diri karena perbedaan tadi demikian dari saya mungkin ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya kira-kira panitia mau bertanya jangan tanya ya, uang sahamu tidak ada ada mau bertanya? ada? ada? mudah-mudahan tidak ada, biar kita selesai ayo, apa yang mau, siapa yang mau tanya, siapa yang mau bertanya kalau pernah ada, enggak usah banyak-banyak, sampai 10 orang, ada ayo, siapa yang mau bertanya ayo, tidak ada, upah kita, nanya lapar terima kasih apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati orang lain maafkan diriku jika ada pernyataan saya yang tidak memuaskan siapa pun yang mendengarkan ini, sungguh saya katakan saya bukan alat memuas. Demikian dari saya. Peta. Republik. Merdeka. Ada sisi foto lagi nih. Oh, Mane. Mane. ya? Ada dalam aki nggak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah, terima, terima kasih untuk Bapak Mair Salen. Boleh.